Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaihi lan nabiyya Pertama-tama marilah kita panjatkan puji setara satu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya dan juga telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci romadhon ini bulan suci Ramadan tahun 1440 hijriah ini Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini karena tidak banyak orang itu banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan romadhon 1440 hijriah ini tapi allah sebelum datang bulan Ramadan. maka ini termasuk Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Yang harus kita selalu syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan berinfak dan bersodakor. Masya Allah, balasan untuk orang yang suka berinfak dan bersodakor itu luar biasa balasannya dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261 yang bunyinya, Maka perumpamaan orang yang menifatkan jalannya yeah. di, di jalan untuk itu tamatani habab atau itu seperti sebutir biji ambatan sahabah sana bilang dari sebutir biji itu tumbuh tujuh takai fi kuli sumbu lati kemudian dari setiap takai yang tujuh itu satu takai itu menumbuhkan 100 biji jadi kalau ditotalkan menjadi 700 700 kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah SWT contoh misalkan saya punya dua bulpen kemudian saya berikan satu bulpennya lagi ke saudara saya maka secara kita memandang, bulpen kita ini tinggal satu tapi tidak dengan Allah, matematikanya Allah itu beda ketika kita beri konten ke kita keluarkan harta kita di jalan Allah maka Allah akan membalasnya sebanyak 700 kali lipat Kemudian ada keutamaan lain dari sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 30 yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang mempatah sebagian hartanya di jalan, menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan mereka itu mengharapkan ijaratan tabur. Kata Allah itu, mereka itu mengharapkan perni, perniagaan yang tidak akan rugi. Diya Sehingga Allah itu menyempurnakan balasan untuk orang-orang yang suka berinfak tadi. Dan Allah kata Allah itu dan Allah menambahkan karuniannya kepada orang-orang yang suka berimba maka benar kata Rasul bahwa Rasul pernah berkata demi Allah gitu kata Rasul tidak akan berkurang harta karena sedekah. nah ini adalah salah satu ucapan Rasul sabda Rasul tentang keutamaan sedekah gitu tentang dasarnya sedekah. banyak dulu dari halaman sahabat ketika ia artinya artanya Allah beri, Allah ganti dengan yang lebih baik maka marilah kita sisihkan sebagian harta kita marilah kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk berinfak dan bersolat di jalan Allah karena ketika kita menginfakkan harta kita atau kita sedekatkan harta kita misalkan untuk membangun masjid selama masjid itu dijadikan tempat ibadah untuk para orang baca Quran, untuk perkumpulan pemuda, kajian maka insya Allah Pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita. Kemudian, yang perlu dihindari, saudara-saudara sekalian, adalah sifat riya. Hati-hati ini sebelum kita menyimpatan dan kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Kita luruskan yang kita hindari, sifat riya, karena rasul itu sangat mengkhawatirkan dari umatnya. Yang ketika berbuat kebaikan itu, ada sifat riya. Sifat riya ini seperti... Rayap yang memakan kayu, ibaratnya itu kayunya itu adalah pahala kita, kemudian dia itu adalah rayapnya. Rayapnya itu akan memakan kayu, sehingga kalau misalnya tertanam dalam diri kita ada sifat ya maka pahala kita akan rapuh seperti kayu, seperti itulah jadi, mumpung kita masih ada waktu mumpung kita masih hidup, karena tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, tahun depan tahun 1445 hijriah ya. kita sisihkan sebagian anak kita kita impakkan sebagian anak kita dan khususnya nanti di akhir itu akan ada zakat fitrah kita sucikan harta kita, kita bersihkan harta kita dari kotoran-kotoran oleh karena itu saudara-saudara sekalian bagi kalian yang ingin berlimpah atau bersodakoh bisa kepada kami di Yayasan Harapan Robani. Silakan klik link di bawah ini. Mungkin hanya sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan silakan dikoreksi di, di kolom komentar. Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.